Halo, guys, assalamualaikum semuanya kembali lagi di channel saya, channel Crystal, dan di video kali ini seperti biasa ya, di sini saya akan membahas pesan cerita yang terbaru lagi. Oke, kita langsung aja simak satu per satu perut ini. <SILENCIO> oke lanjut ke persidangan kedua. Oke, okay, lanjut ke persidangan ketiga. Lanjut ke presiden keempat, ya. <San> Oke, lanjut ke presiden kelima. lanjut ke yang ke-6 oke lanjut ke resident yang ke Oke okay, lanjut ke bersedia yang ke delapan ya Oke okay, lanjut ke bersedia yang ke sembilan Oke okay, lanjut ke peristiwa yang ke-10. Oke okay, lanjut ke peristiwa yang ke-11. Oke lanjut ke presiden yang ke-12. Oke lanjut ke presiden yang ke-13. Ajaran Jago. Bisa ngedit ga? Oke okay, lanjut ke versi yang ke-14 Oke okay, lanjut ke versi yang ke-15 oke lanjut ke versi yang ke enam belas ya oke okay, lanjut ke versi yang ke tujuh belas Oke, okay, lanjut ke website yang ke-18. Oke, lanjut ke website yang ke-19. oke lanjut ke pesawat terakhir itu ke 20 oke guys jadi mungkin segitu aja dan kita bertemu lagi di video selanjutnya